Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat kandang mewah Setelah sebelumnya Kita membuat video Mengenai Jenis-jenis uh, mutasi Lovebird Biola Bagian pertama Nah sekarang saya akan membuat Video lagi Mengenai jenis-jenis mutasi uh, Pada Lovebird Biola Bagian kedua Tentunya uh, jenis-jenisnya berbeda dengan bagian satu nah, mudah-mudahan bermanfaat sobat mewah dan selamat uh, menonton. jangan lupa like subscribe dan share agar channel ini bisa terus berkembang salam kandang mewah